You got a friend in me You got a friend in me Teng neng, tereng Teng tereng Teng teng teng teng Maaf bro oh, mau ga skin legend dari Pisau Katana Wow Keren sih ini Ini mantep sih hmm. Wow, keren keren keren keren. Nih harus oca beli sih ya. Harus dibeli ini. Soalnya oca udah ngelihat orang pakai ini dan pernah dibunuh pakai ini juga. Dan itu kayaknya mantep. udah Bro. Prince juga kayaknya lebih jauh ya daripada kita harus pakai knuckle ya kan. Wah, yuk, let's go mauro, caleg sudah cari aja ya. sebelum ketiga, calang, kita gacal, nggak baik kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing mauro. -masing, biar dilancarkan, biar langsung oke, langsung dapatkin izinnya kalau bisa. Yo. A few moments later. Yo mauro, let's go kita langsung aja. Teng tereng teng. Wah, wow, emote nya mantap sekali. Misalnya nih ya, oce nggak punya katana na legendarinya mauro ya. Tapi, lo cari di yang kayak gini. Dari mana gitu pisaunya? Kalau di remote dari mana? <laughs> Oke, okay. masa ya 80 8000cc lagi? Bebeknya keren 120. Wow. motor-motor cycle 300 CP. Molotov 500. Parasut 800 CP, bro Hauling card, 1300 cp Wow, CBR4 bro. Wow, the best ini mah, bro ya CBR4 Beda dari sebelum sebelumnya ya Dari battle pass juga ada yang bagus dan ini juga bagus mah, bro. Wah kenapa CBR4 tuh ada skin-skin bagusnya pas lagi dinner. Kenapa ya CBR4 disini? Mabro langsung aja deh 2000 cp Wah sayang banget dapet jam doang ya Kali ini cuman tidak oke sayang sekali malu. Besok ya, adalah 2400 CP. Fandi, Fandi, wes 3900 CP akhirnya cuman mendapatkan skin legendaris katana tang knife ya. Sebenarnya bukan katana sih sebutannya, tapi mau nyebutnya katana. Ini tang knife. Sepertinya beda tapi ya udahlah. Ya. Isinya panjang ya, kita sebetulnya karena ada orang orang samurai ya kan oke, okay, let's go oke, okay, malam budu <laughs> ini bakal serius sekali kan, ucakan membacok-bacok mereka oke okay. wuuuuh kali loh ih udah pula, C, langsung gas saja. selesai do do do do do Berapa satu Pak deh. Tapi bisa keren sih. Kenal, ya. Uo, masalah, kan? dia, ini bisa sangat opsi. Opsi ini. Ya, ya. Oke oh, mati dia. wah sangat asik sekali ini mantap mabrus bro oke okay. ah. mantap lah bro ya <tuh> mati lagi dia Keperna bacok terus. Nih hmm, kena bacok lagi 10 kill aku pakai pisau lo. Adeknya mau naik. Oke. Okay. Dapat lagi aku. No! No! Aku mati mah, Bro. Sial. Lo lihat tuh ya. Bocet itu 12 langsung pakai pisau dong. Nih. emang asik sekali ini pisau ah mati lagi dia oke okay, kawan jangan lupa set up hmmm mati kita bacok, ada lagi nice, oce pembacok handal rupanya ya Ah, mantap ngerti yang Oke, dapat lagi. Mana lagi musuhnya? mereka langsung dapat dua, aja. gak sih? Oh. Mantap, coy! oh mati lagi dia gimana Mantap! kesel nih? orang Mantap! sekarang Mantap! Mantap! nice wow nah, hampir sekali loh Wah, nih makin susah siap 20 kill pakai ini apa gila ya oke nice nice sir. cancer bayu <laughs> Waduh guys, kalau di spam langsung oh. Ini bukan soal pisonya, tapi siapa yang memegangnya ma ya. Karena kalau beda orang yang memegang, pasti dia tidak akan bisa memakainya, ya. Eh eh eh Dapat satu lumayan. Ah sial. Let's go kita gas lagi. Oh dapat satu lagi <laughs> dan bocah mati. Ya kamu pakai senjataarsi buat bunuh saya Kira bisa. Nice bocakan turun. Nice ajar lagi. Mana, oh, oh, kalo kena bacok deh pake reaktor mabru ya. Nice, ih, dewa, kali aja begini. Kau kini, oh, langsung the best. <laughs> lihat dulu, <tuh>. oh, oh, oke, lihat deh, pada masukin tau lah ya soalnya ini bisa dua kali, kayak kenakel, kayak tinju. Maksudnya, nice, good job. Oke, langsung aja. Untuk kasih tau kalian, gantungin atau attachment Jadi, gantungin itu adalah, kenapa ya? Gantungin maksudnya nggak ada benchmarknya ya? Bisa weh, kalau ada mah keren. Bisa-bisa nggak -bisa, nembak gitu ya? Kayak ginsmen, wih. <laughs> Keren, kira ini tuh awalnya kata katana, mabur. tapi ya, ternyata ya bukan, ya dia tuh naif. Ya udah mau berkini gitu, jumpa video kali ini ini, makasih udah menonton, jangan lupa share like video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe, serta aktifkan like loncengnya, ya. Terus kalian kalau mau beli akun CODE, akun Sultan, untuk kalian yang baru main COD, manto kalian buat sama akun kalian langsung aja ke Instagram, at kita jubelin di sana, akun-akun akun. keren, habis deh buangnya, Mabro, ya oke. Jangan lupa, dadah semuanya. udah. dadah semuanya. See you next.